Jika mau, kau bisa lapor percobaan penanyapan ini pada polisi Kebenaran akan terungkap dalam penyidikan Dan jika ibu butuh bantuan medis, maka akan disediakan oleh sidang ini Terima kasih Bapak Hakim Lukanya tidak terlalu parah Kami baik-baik saja jika tidak keberatan, sidang ingin mendengarkan pernyataan dari Nimboli. Baik yang mulia, tapi kali ini kami meminta izin khusus. Iya ya. ya. Uh, sidang menerima pernyataan bahwa Ibu Nimboli maju dalam sidang ini melalui jaksa. Nimboli akan bersaksi di ruanganku dengan kehadiran pembela dan jaksa wilayah. hanya bertanya beberapa hal tentang akhirat Sing saja, kau jawab saja dengan jujur, lalu kau bisa pulang, mengerti? Hmm. Tapi Nimboli, sebelum mulai, kami ingin kau pastikan identitas akhirat Sing. Kenapa? Kenapa aku harus pastikan identitasnya? Bapak tidak kenal dia. Aku kenal, Nak. Tapi ini adalah peraturannya. Kami harus konfirmasi identitas sebelum mengambil pernyataan, ya. Hmm. Bawa akhirat sing masuk. Sing, Singh, di sini kau tidak berhak bicara dengan saksi. Tolong jangan bicara. Nimboli, lihat kemari. Aku tidak mau. Aku mau pulang. Nah, lihatlah sebentar. Apa benar ini adalah akhirat Singh yang selalu menyiksamu di jalra? Bapak Hakim. Dianya mengkonfirmasi identitas klienku, bukan mempengaruhi saksi. Diterima. Harap bertanya pada saksi saja. Dia akan memberi kesaksian berdasarkan yang dialaminya. Maaf yang mulia. Nimboli apa benar ini akhirat sih? Waktu pertanyaannya. Dia tidak ada di sini. Ini boleh. Kemarilah Nak. Duduklah. Menikah dengan putra Ahirat Sen yang bernama Kundan. Bisa beritahu Pak Hakim, kapan kalian menikah? Kapan aku menikah? Nimboli, kau harus menjawabnya. Bagaimana aku tahu, aku masih bayi saat itu. Seingatku sejak kecil, aku sudah menikah. Lalu, apa yang terjadi? Kami dengar kundan menikah lagi. Siapa pasangannya? apa yang terjadi di rumah setelah itu pernikahan kedua kundan dengan Urmi Urmi, dia itu sangat baik dia baik sekali aku senang ketika dia menjadi keluarga kami ada menantu lagi di rumah tugas-tugasku makin berkurang tapi semula dia tidak diizinkan bekerja di rumah ibu dan ayah sangat memanjakannya tapi mereka memperlakukannya seperti aku. Ada pemuda yang bernama Gopal di desa. Apa kau melihatnya ketika dia meninggal? Apa kau melihat sesuatu? Kak Kamli Oh, iya, nak. siapa yang menyuruhmu berkata seperti itu? Bu nanti yang menyuruhmu, iya kan? Tidak. Aku melihat ayah menusuk Kak Gopa dengan pedangnya itu. Kau bilang saat itu ada seluruh warga di sana. Kalau begitu pasti ada yang menghalanginya kan? Tidak ada yang berani menentang ayah pak. Semua warga desa takut padanya. Jika bapak tinggal di jarak, bapak pasti tahu ayah mertuaku itu sangat berbahaya. Proses selanjutnya dalam ruang sidang. Ayo, nak. Penyihir baik hati, aku lapar. Kita ke kantin, kau bisa makan di sana. Bu Anandi, aku ikut. Bu Manggala, kesaksianmu yang berikutnya, kau bisa dipanggil kapan saja. Harap tunggu di ruang sidang. Anandi, bawa Nimboi. Aku akan menunggu bersama Bu Manggala di sini. Mari. Ayona. Aku bersumpah akan memberi pernyataan dengan sejujur-jujurnya. Yang mulia, suamiku adalah kakak kandungnya akhirat Sejak aku menikah dengan kakak kandungnya, dia selalu mengancamku. Kau mengetahui Ahirat Singh melenyapkan suamimu. Kenapa tidak lapor polisi? Aku takut, Pak. Sangat takut. Dia itu orang yang sangat kejam. Setelah melenyapkan seseorang, maka dia akan cuci tangan. Bagi wanita yang sudah tidak bersuami dan tidak berdaya seperti aku ini, sulit dibayangkan untuk melawan Ahirat. Orang yang paling kuat di desa terpencil Tidak satupun hari terlewat tanpa berdoa pada sang dewi Supaya dijatuhkan keadilan dan dia dihukum atas semua dosanya Bu Manggala, apa kau mempunyai bukti bahwa akhirat singlah yang sudah melenyapkan suamimu? Ada Aku punya buktinya Gelang emas milik suamiku Pak, dia yang mengatakan Kalau pencuri itu melenyapkan suamiku Karena mereka selalu mengincar gelang emasnya Tapi aku melihatnya sendiri Saat akhirat memberi uang pada Kisna Kisna setelah pelenyapan itu terjadi, dia meminta gelang emas itu. Lalu saat ada kesempatan, aku ambil kembali gelang emas itu dari kamar akhirat dan aku menyimpannya. Supaya gelang emas itu bisa digunakan untuk mendapatkan keadilan. Semua itu tidak benar Pak Hakim, dia sudah berbohong. Pencuri itu melenyapkan kakakku Karena dia mengincar gelang emasnya Setelah kakakku meninggal Mereka kabur membawa gelang emasnya Pak Hakim Aku tidak berbohong Pak Sejak kematian kakakku Aku tidak pernah melihat gelang emas itu lagi Tenang, tenang Kau akan diberi kesempatan untuk membela diri Bisa tunjukkan gelang emas itu ke dalam sidang ini Iya, iya Kamli apa kau bawa gelangnya? Ma maaf Bibi, gelangnya tidak ditemukan. L Lihat Pak Hakim, bapak bisa dengar sendiri, kebohongan sudah terbongkar semua. Pak Hakim aku, aku tidak pernah melihat gelang itu lagi Setelah kematian kakakku. Tunggu, tunggu saja Pak Semua tuduhannya Akan terbukti bohong Seperti sekarang Kamli, aku beritahu Urmi Di mana tempat gelang itu Iya Bibi Kami berusaha mencarinya Di sekitar altar kamar bibi tapi gelangnya tidak tidak bisa ditemukan dimanapun bagaimana mungkin aku menyimpannya sendiri aku yakin ada lagi yang akan ditanyakan eh uh. Tidak ada yang mulia Pembela Bapak Hakim Aku tidak perlu bertanya lebih lanjut lagi Bapak Hakim Tidak Bapak Hakim Harap turun Lain tidak yang mulia.